Emas bullish, cari sinyal valid. Bias harian pergerakan emas USD terlihat masih berada dalam kondisi bullish dan saat ini harga sedang berkonsolidasi di area kritis.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 Sebaliknya waspadai jika harga emas US diterus bergerak ke bawah dan menembus level 1927.11 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 1920.46. Sekian analisa forex untuk tanggal 8 April tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081